Halo sobatku, bagaimana dengan pelatihan prakerjanya? Apakah sudah selesai? Selamat bagi yang sudah selesai menyelesaikan pelatihan prakerjanya. Karena tidak lama lagi dana insentif akan segera masuk ke rekening kalian. Lalu bagaimana bagi yang belum? Apakah kalian mengalami kendala? Atau kalian tidak tahu cara menyelesaikannya? Tenang sobatku. Cara membeli pelatihan prakerja Saya akan membimbing kalian dari awal sampai akhir. Supaya kalian tidak keliru dalam menyelesaikannya, tonton video ini sampai selesai. Jangan di skip-skip agar kalian tidak salah mengerti atau salah paham. Baiklah mari kita mulai saja tutorial ini. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe berwarna merah dan tanda jempolnya. Nyalakan loncengnya agar kalian mendapat pemberitahuan bahwa ada video baru channel ini yang siap kalian tonton. Mari kita login ke akun prakerja. Masukkan email dan password yang kalian daftarkan di situs prakerja ini. Setelah masuk kita akan diarahkan ke dashboard akun prakerja Sobat. Sobat dapat melihat semua informasi akun prakerja Sobat. Nomor kartu prakerja, saldo pelatihan, sertifikat pelatihan dan rekening Sobatku. Sobat juga bisa melihat lembaga penyedia tempat nantinya Sobat akan membeli pelatihan dengan saldo pelatihan Sobat yang tertera di atas. Ada beberapa lembaga penyedia pelatihan di sana, Kemenaker, Pijar, Tokopedia, dan lain sebagainya. Scroll ke bawah Sobat akan dapat melihat pelatihan yang sudah Sobat beli. Bagi yang belum membeli tentu Sobat tidak akan menemukannya. Scroll ke bawah lagi, Sobat akan menemukan ada beberapa rekomendasi pekerjaan yang mungkin cocok untuk Sobat tapi pada video kali ini saya tidak akan membahas rekomendasi pekerjaan tersebut. Langsung saja kita mulai dari cara membeli pelatihan dengan saldo pelatihan Sobat yang tertera di dashboard. Pertama-tama kita pilih salah satu lembaga yang Sobat anggap bagus menurut Sobat, tapi untuk kali ini saya akan memberikan contoh membeli pelatihan dari karir.mu. Kalau sobat mau yang lain silahkan, pada dasarnya cara membeli pelatihan di semua lembaga di atas adalah sama. Baiklah mari memulai membeli pelatihan. Klik pada lihat pelatihan. Maka akan terbuka tab baru pada browser yang mengarahkan sobat ke website tempat di mana sobat akan membeli pelatihan. Sobat diharuskan mendaftar di website tersebut terlebih dahulu. Klik menu di sudut kanan atas yang bertuliskan daftar. Maka akan tampil menu untuk masuk. Untuk mendaftar sobat lihat tulisan berwarna kuning dengan tulisan daftar di sini. Klik tulisan tersebut dan sobat akan melihat formulir pendaftaran akun. Lengkapi semua yang diminta formulir pendaftaran tersebut seperti Profil pengguna Pilih yang profesional Kolom selanjutnya isi dengan email sobat yang masih aktif Nama sesuai identitas Nomor ponsel dan kata sandi atau password. Centang kotak kecil di samping tulisan saya menyetujui ketentuan dan kebijakan privasi. Kemudian sobat klik tombol daftar. Selanjutnya buka email yang sobat daftarkan tadi, dan lihat email masuk verifikasi pendaftaran sobat. Setelah selesai memverifikasi pendaftaran sobat bisa masuk ke website tersebut. Masuk dengan menggunakan email yang sobat daftarkan tadi dan password yang dibuat sebelumnya. Setelah masuk sobat, scroll ke bawah dan akan menemukan program kartu prakerja. Silakan pilih yang sobat minati dan bisa menurut sobat. Klik salah satu dan sobat akan diarahkan ke deskripsi pelatihan tersebut. Baca dan pahami. Jika sudah membaca dan memahami seluruh deskripsi dan materi apa saja yang diberikan maka, pada sebelah kanan sobat akan bisa melihat harga pelatihan. Klik tombol berwarna biru, ikut dengan kartu prakerja. Sobat akan diarahkan ke konfirmasi pembayaran. Isi nomor kartu prakerja dan lanjut pembayaran. Selamat sobat sudah membeli pelatihan dengan saldo prakerja. Detail pembelian akan masuk ke kotak masuk email sobat. Silakan buka dan lihat informasi pembelian pelatihan prakerja yang sudah sobat beli. Pelatihan sudah bisa dimulai di website di mana tempat sobat membeli pelatihan tadi. Untuk cara menyelesaikan pelatihan silahkan tonton video setelah ini, atau klik link yang sudah saya tuliskan di deskripsi video ini. Terima kasih dan selamat berjuang.